Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2022, uh, kami dari tim Adiwiyata MPS Negeri Lima Serang memperingati Hari Sampah Nasional. Hari ini kita bersih-bersih pantai Habibi. Uh, kita bekerja sama dengan aparat desa dari Desa Pulau Ampel, Desa Sumuranja, Desa Mangunreja. Desa Kedung Soka, dan Desa Salira. Alhamdulillah beliau mengapresiasi untuk kegiatan kali ini. Setelah kita lihat dan kita laksanakan kegiatan bersih-bersih di pantai Habibi ini, perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah. Karena sampah yang ada di pantai Habibi ini ternyata... Uh, sampah yang luar biasa menumpuk ini dihasilkan dari berbagai desa yang uh, diantaranya kami sebutkan tadi semoga dengan adanya kegiatan hari ini uh, bisa uh, pemerintah bisa lebih peduli lagi dengan sampah dengan masalah sampah yang ada di kecamatan Pulau Ampel dan kami berharap ada solusi terbaik yang bisa pemerintah Uh, upayakan untuk mengenai masalah sampah ini. Uh, sekali lagi kami berharap dengan adanya kegiatan ini sampah-sampah uh, yang menumpuk di pantai Habibi ini uh, khususnya dan umumnya di kecamatan Pulampel bisa tertangani dengan lebih baik. Dan kami sangat berharap di kecamatan Pulau Ampel itu ada tempat pembuangan sampah yang selama ini belum kami temukan. Dan kami juga sangat berharap kepada aparatur desa untuk tiap-tiap desa mengadakan bank sampah dan mengupayakan semaksimal mungkin memberdayakan sampah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun